Selain Masa Raya. kalau kita mau akses ikut bantu teman-teman, bantu kondisi yang di Kota Bandung, kita di Masa Raya. Jadi, mudah-mudahan kalau memang banjir tidak uh, hujan deras malam hari, kemudian banjir ke surut. Namun, kalau malam ini terjadi banjir hujan lagi, ya kami ini, masuk belok lagi. balik. Oh, wah lo Wah, wajah. Wajah. Why did he do this?